Assalamualaikum Di Masalah, Masalah. Emang ada Ada Mba hmm. <laughs> Ingka Kemarin tuh aku lihat riosnya Mba Ingka loh oh. Bener, bener yes. Bayar hutan bayar Oh, oh. <laughs> Kita tonton dulu yuk cuplikannya Setiap hutan harus dibayar, namun tidak hanya uang, tapi juga kezoliman, fitnah, kata-kata yang menyakiti, dan gunjingan yang aku lakukan. Hutang harus dibayar, kalau tidak di sini. Ya kelak Di alam keabadian Oh yang itu ya. Ayu, <laughs> Mana sih mbak Duh aku sampai ini loh mm. Ya berhutang Maksudnya mbak Inka tuh Karena kan di RISP itu Yasin, mm -hmm. Mbak Inka tuh membahas Mengenai membayar kulitang. ya Yang bikin aku shock Secara pribadi mm -hmm. Itu ternyata Yang mbak Inka sampaikan itu masalah membayar hutang itu bukan membayar hutang yang selama ini aku pikir, Mbak, cuma materi kayak saya aku butuh uang terus yeah. aku bayar atau apalah yang lebih materi gitu. Tapi ketika mm -mm. membahas di reels ini mengenai kalau misalnya aku bosif aku apalah yang punya Nggak kelihatan gitu loh mbak, mbak hmm, hmm, hmm. orang jadi hutang juga ya mbak. Hmm. Iya, Laksan, mbak. iya. Tapi itu justru orang yang mengerikan ya? <tuk> iya, karena nggak kelihatan, <tuk> ya, ya, itu tapi benar, ada itu. pertanggung jawaban. Iya <tuk> <tuk> kan kembali lagi, ada kepahaman di awal, kan kita selalu ya. untuk membahas sesuatu, kita harus tahu kita lagi membahas apa, lalu kita butuh modal kepahaman di awalnya yang akan bisa menggiring kita atau memagari kita supaya kita nggak lari kemana-mana hmm. dalam diskusi ini, dalam perenungan ini. Ya kita kan sebenarnya adalah jiwa manusia itu kan adalah ruh yang diperjalankan di lima alam Dimana ruh ini punya dikasih tugas sama Tuhan, ya kan? Nah tugasnya Khalifah dan pengabdi tugas ini akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bukan tugas ini dikasih terus udah selesai begitu aja hmm. ada pertanggungjawaban. Nah, ruh ini akan mempertanggungjawabkan seluruh per per perbuatannya. Makanya ee, berhutang rupiah itu perbuatannya. Lalu dia juga melakukan kezoliman itu kan perbuatannya juga. Lalu dia juga menyakiti hati orang, dia ee, menipu, korupsi, Uh, semuanya Itu kan perilaku si ruh sebenarnya Hanya ruh ini untuk melakukan misalnya pembunuhan Ya dia butuh raga untuk mengeksekusi keinginan dia hmm. Ya kan Nah tentunya semua yang dilakukan oleh kita ini Akan dimintai pertanggung jawabannya Jadi semuanya termasuk hutang Gitu Namun karena rupiah itu hutang itu nyata jadi kita gampang lihatnya, gampang ingetnya namun yang gak nyata itulah yang kita suka lupa padahal itu akan dimintai pertanggungjawaban artinya kita akan eh, membayar apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia termasuk menyakiti hati orang, ya kan, melukai Lalu e, kita durhaka sama ibu, sama orang tua, sama anak, semua akan akan kita bayar. Nah, jadi di mana di kalau di sini kita bisa hutang kita bisa bayar uang dengan uang ya. Iya. Tapi kalau perilaku bisa dengan penjara mm -hmm. atau kalau kita nggak sempat ya terpaksa kita harus membayar hutang kita di akhirat. Itu gimana hmm. tuh mbak? Iya, mbak, ya. iya, di akhirat itu kan, kalau di sini alat bayarnya kan uang. Kalau di sana uang nggak berlaku, dolar nggak laku. Jadi tetap kita harus melakukan pembayaran hutang kita dengan pahala dan dosa. Waduh. Gitu. Jadi, itu ya sih, kembali kepada, eh, kita harus tahu dulu. Iya. tadi sebagai manusia itu yang mana yeah. gitu ya mbak Ia ya, baru yeah. kita bisa paham kenapa jadi hutang kenapa yeah. harus dibayar, iya yeah. kenapa jadi harus tanggung jawab yeah. iya yeah. ya ampun <laughs> jadi semuanya ya. uh, kita harus mengerti dulu di awal kita siapa lalu kita tugasnya apa yeah. Yeah. karena tugas-tugas ini akan diminta pertanggung jawaban kan nah Kayak misalnya mulut gitu kan, Allah kasih mulut. Mulut untuk apa? Tentu bukan untuk menggunjingkan kan, hmm. bukan untuk menyakiti. Nah, itu akan dimintai pertanggungjawaban. jawaban. Ya, ketika kita bergunjing, menyakiti hati orang, Hah? itulah tanggung Akan, kita uh, uh, ketika kita iya, menyakiti ya? orang juga gitu, dengan misalnya dengan tangan kita, ya, ya itu. kan, itu akan dimintai pertanggung jawaban. Iya gitu dan Menurut men marah itu kan Iya kalahnya. kita pikir selama ini kan itu begitu ya, aja iya. nggak ada apalagi hmm. kalau orang yang kita gosipin nggak tahu itu, iya. Iya. itu tetap kita bertanggung jawab Oh iya kan Allah itu kan nggak peduli kita ngomongin siapa tetapi ketika kita menggunjingkan mengunciingkan ya itu akan kita pertanggungjawabkan makanya kita rugi kalau kita nggak mengenal diri sejati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 Kan yang menyuruh kita ya. Menyuruh kita jiwa. Memberi e, tugas kepada jiwa. Berbuat baik kepada orang lain. Sedekahlah. Lalu jangan menyakiti hati orang yang kau berikan. Itu ada di Al-Quran ya kan. Nah ketika, it, ketika itu kita lakukan. Misalnya kita memberi sedekah. Berarti kita kan mengikuti perintah siapa? Allah. Nah ketika kita menyakiti hati orang yang kita beri berarti kita melanggar perintah siapa? perintah Allah nah, jadi harusnya minta maafnya pada siapa? Allah nah begitu jadi kalau perintah kepada e, minta maaf kepada orang lain ya secara e, aturan tetapi hakikatnya kita sebenarnya kan melanggar aturan Allah Nah apa yang dampak dari kita nggak menyadari bahwa kita melanggar perintah Allah kalau kita merasakan kita itu Menyakiti hati orang itu, lalu kita minta mahasiswa sama dia Ketika dia memaafkan, kita aman ngerasanya Besok-besok kita nyakitin lagi, tapi bukan dia, orang lain Padahal di hadapan Allah mau orang itu, orang itu, orang itu sama saja Tetap aja judulnya menyakiti, menyakiti. Melanggar ya. Nah ketika kita menyadari bahwa, oh saya ya Allah ampunilah, saya kan istighfar Ya Allah ampunilah saya, berarti kita nggak akan mau lagi melakukan hal yang sama kepada, kepada semua siwa. jiwa. Betul. Aduh. Jadi luas sekali kalau kalau kita sadar, paham. Ya, paham bahwa yang kita lakukan ini semata-mata kehendak Allah. Aku bertanggung jawab pada Allah. Pada Allah, ya. gitu. Ya. Kayak misalnya sama ibu lah, ibu ya. kita ya kan. Ya. Kita misalnya nyakitin hati dia, kita sadar tiap lebaran minta maaf. Tapi, ya, kan? Berkata. Tapi kita lakukan Masa, lagi. Kenapa punya kepahaman? Iya, karena kita. kita pikir kita minta maafnya sama ibu. Dan Ketika ibu, ibu sudah memaafkan, beres-beres, besok berbuat lagi. Nanti nunggu lebaran menurut selanjutnya, maaf, gitu bahaya. man. iya. Sangat mantap, jadi ya, ya, ya, ya. ya. hmm. ya, sudut pandang, sudut pandang bukan? Sudut pandang, kan? Sudut pandang, kan? Sudut pandang, kan ini kan luar biasa aduh, bergunjing, maa, karena maa, bergunjing iya. itu dianggap sesuatu yang biasa, biasa, biasa. biasa. wajar, menyenangkan, menyenangkan iya. bahkan diagendakan di setiap pertemuan, iya, bener, bener. <laughs> yuk nanti kita iya, gosip kan. yuk Tidak membahas gitu. apa kecuali kita, Gibang. oh uh, my God. gitu kan rasanya, andaikan tahu ya, iya, kita kena, sampaikan tuh aduh Dosanya luar biasa loh Aduh, hmm. uang kayaknya mbak, hmm. mbak hutang yang harus kita bayar ya, itu ya, dihitung bayar. hutang aja tuh aku kaget, gitu, ya. huh, hmm. hutang laki gimana laki. ya, gitu laki. kan langsung yeah. Pak menjadikan episode ini, eh, yeah. wacana ini dinaikkan ke meyanyi ya, so. Jadi hutang hmm. itu dibayar oleh panggala-panggala kita yang kita udah sibuk-sibuk, yeah. udah, oh, udah dengan susah payah yeah. gitu menaiknya ya Ya, hal itu semuanya sudah tahu semua sudah tahu kita akan membayar dengan pahala dan dosa hmm. Tapi nggak banyak yang menyadari bahwa Hutang itu dalam segala bentuk Ketika kita melakukan pembangkangan kepada Tuhan oh, itu, itu, itu, Iya benar, ya, benar, Makanya kan, ya. uh, itu kan uh, Dosa membunuh lebih hmm. lebih, ya. bah, lebih besar daripada dosa uh, Eh sorry, dosa nah, bergunji nah, Lebih bergunji. besar dari dosa membunuh Tahu nggak kenapa? Batu. apa tuh uh, aku tuh pernah baca main, mm -mm. ada suatu kisah gitu ya diceritakan mm -mm. bahwa kenapa di membunuh sama bergunjing ini mm -mm. atau men menceritakan cerita orang lain itu jadi lebih berdosa, yeah. karena uh, diistilahkan kalau misalnya kita bergosip atau bergunjing atau membicarakan orang lain itu tuh uh, dibagaikan seperti bulu atau kapas yang mm -hmm. Habis kita ceritain, begitu kena angin, dia terbang kemana-mana. Sedangkan kalau pembunuhan kan, kalau misalnya secara logika akal aja kan, ya udah dia cuma melakukan saat itu aja dah. Ada yang mati, ada korban gitu kan ya mbak. Bener nggak tuh mbak yang dibaca? atau? Iya, intinya pembunuh. benar. Jadi kalau kita membunuh, kita membunuh satu jiwa, bunuh jegrek sekali. Selesai. Selesai, hmm. satu saja. Tapi ketika kita menggunjingkan, sama seperti kita berjalan menuju satu tempat, lalu sambil membawa e, seekor ayam, mm -hmm. lalu saat dalam perjalanan kita gunjingkan itu seolah-olah kita mencabut bulu ayam. Okay. Nah, dan bulu-bulu ini dibawa angin, mm -hmm. dibawa angin, lalu di tempat lain dibawa angin lagi. Nah, sampailah kita di tempat tujuan, ayam sudah nggak punya bulu. Mm -hmm. Ternyata sampai di sana yang diminta ayam yang ada bulunya. Bisa kebayangin gimana kita mengumpulkan lagi bulu-bulu yang berterbangan? Nah, bayangkan ya? seperti MLM, sekarang udah sini, sana, udah sepuluh, sana, udah ke sana, hmm. udah ke sana. Padahal ternyata kita baru sadar yang kita sampaikan salah. salah. Nah, kebayang dosanya? Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Kalau kita menggunjingkan orang lain, itu seperti kita makan bangkai saudara okay. sendiri. Saking sebegitu buruknya orang itu di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita nggak menyadari ini. Ya yang terjadi seperti sekarang bergunjing itu dijadikan menu-menu uh, dalam pertemuan-pertemuan dijadikan tujuan, tujuan pertemuan ya. untuk kumplu -kumplu. Ya dan terus ngerasa fan-fan aja. Iya benar-benar sih. Padahal itu tercatat oleh malaikat di kiri kita. Iya ya. Ya kan. Jadi amal buruk. Iya. Dan itu dimintai uh, perjumpaan harus dibayar. Hmm. Kan bahaya ya kalau kita nggak kenal dengan seseorang yang kita perbincangkan misalnya politikus misalnya artis kita nggak kenal tapi kita hujat kita sampai marah-marah nggak -marah karuan nah sadari aja satu kata satu pertanggung jawaban satu kata, Mbak. iya satu kata satu pertanggungjawaban kan walaupun sebesar biji zarah biji akan kita pertanggungjawabkan Nah, akan terbayang berapa miliar kata yang memburu kita di akhirat kelak untuk menuntut pertanggungjawaban. Nah, itulah hutang. Jadi, hutang adalah segala bentuk pembangkangan yang dilakukan oleh ruh ini, kita manusia terhadap perintah-perintah Tuhan. Nah, itu akan dimintai pertanggungjawaban, artinya akan eh, dibayar oleh harus kita, kita bayar, harus, ya. harus kita bayar Sarang utang harus dibayar ya mm -mm. Mm -mm. nah tadi kan BI juga menyampaikan bahwa ini kan perintah Allah yeah. terus kita membangkang melanggar perintah Allah yeah. jadi kita minta maafnya kepada Allah doh yeah. si pemberi tugas iya yeah. kan, yeah. nah itu minta maafnya gimana bertaubat atau kayak iya iya kita kalau nggak salah pernah bicara ini ya Mia di episode Apakah dosa-dosaku dosa ya, akan ya. segedung ya. itu eh, eh, Ya nanti silakan ya. lagi Nanti dilihat, hmm. tapi untuk menguatkan Lagi hmm. ya, bahwa Tidak ada dosa yang Tidak diampuni Tuhan Kecuali sirik nah, jadi Kalau kita sudah terlanjur melakukan Perbuatan-perbuatan sirik Jangan pernah berharap Itu akan dihapus Jadi kita yang, yang kita lakukan adalah Memperbanyak perbuatan-perbuatan amal soleh sehingga nanti ditimbangan pahala kita lebih banyak daripada dosa kita gitu, misalnya nih aku nih dulu, mamah dulu pernah berobat, ke sebenarnya baru tahu kalau sekarang itu ternyata tidak diridoi Allah Nah aku nganterin apakah aku bisa menghapus itu, Enggak bisa, sampai kiamat dosa aku itu tetap ada ya, jadi yang aku lakukan adalah ya memperbanyak amal soleh, supaya timbangan aku lebih banyak pahalanya daripada uh, dosanya yang ya, memang Islam tuh nggak ada gak ada ajaran penyesalan ya yang Mereka. ada ambil pelajaran lalu untuk memperbaiki, memperbaiki mm -hmm. gitu. benar ya. jadi hati. begitulah Soal bertobat diperbaik. bertobat yang di yang Allah dan di, sesuai dengan SOP Tuhan adalah Uh, bertobat langsung pindah ke koridornya yeah. tidak lagi melakukan pembangkangan-pembangkangan. Uh -huh. uh -uh, lalu uh, banyak, banyak melakukan iya. Iya. Um, yeah. so, itu bertobat tolong. Iya. Iya. Tapi ya tadi ngobrolin bergunjing atau gibah, gosip itu kan juga sebenarnya kan kita susah ya sih hari-hari hmm. itu juga agak susah kan mau enggak ikutan bergosip gimana karena seringkali kan kita ngumpul hmm. di cafe hmm. nih cerita-cerita kasus-kasus ya yeah. yeah. ya yeah. yeah. kita ngumpul janjian di cafe, ngopi-ngopi udah ya polos datinya tapi terus tiba-tiba teman satu mulai ceritain teman yang lain yang ini nyambung ada di tengah-tengah, gimana caranya nih? Hmm. Tapi kok di sini rasanya menarik sekali ini ya? Hmm. Hmm. Itu. Soalnya itu kali sering kali kan itu soal ini sih sering kali ya, mbak ya. Yang ngomongin hmm. tuh emang eh, kita tahu. Kita begitu, ya. Itu gitu, gitu ya? Karena begitu hmm. gitu. Benar itu hmm. Gitu. Hmm. gimana mbak, sih mbak? <laughs> kalau kita di posisi yang hmm. kayak gitu hmm. gitu. Iya. Hmm. Yeah. Ya, kita kan harus menyadari juga Yami, kita kan ini hidup di alam ujian. Artinya kita hidup dalam lingkungan diceburin Allah istilahnya ke alam ujian di mana banyak orang memang tidak Qurani. Gitu. Jadi akan banyak orang-orang yang e, tidak sesuai sama kita. Nah, kita memang diuji sama Allah. Allah memberikan ujian ini untuk apakah kita bisa lulus ujiannya? Hmm. Untuk tidak ikut melakukan nah, uh, uh, iya. pembangkangan tidak itu, iya, nggak ada alasannya. Iya, ya. gak ada alasannya. Ada alasan iya, nah, kalau kita mengerti bahwa hidup ini alam ujian dan memang kita tidak bisa berharap semua orang tidak bergunjing, gitu ya, hmm. kita akan memaklumi hmm. ada orang yang memang dia senangnya bergunjing karena dia nggak melihat adanya petang jawaban atau dia merasa puas ketika dia menggunjingkan orang artinya puas uh, memuaskan uh, apa ya mengumbar nafsunya gitu karena memang rasulullah kan bilang bergunjing itu enak tetapi uh, untuk masuk neraka itu luar biasa menyakitkan gitu jadi rasulullah juga mengajak kita untuk merasakan betapa berbahayanya bergunjing. Hmm. nah jadi bagaimana ya yang harus kita lakukan hmm. yang kita lakukan yang pertama kali memaklumi hmm. karena apapun alasannya kita tidak bisa menyakiti orang yang sedang di sebelah kita hmm. ya kita Kau cukup ingetin laku. aja gitu lah ya iya ya. <laughs> biasanya sih orangnya oh, tersakiti oh tersinggung ya tersinggung karena buat dia itu nggak masalah buat kita masalah, sebenarnya buat kita juga nggak masalah selama kita tidak ikut larut dengan gunjingan dia gitu nah jadi memang semua tergantung kita jadi kan ada misalnya tadi aduh jadi pengen ikut juga, nah berarti kan kita masih belum meyakini bahwa ada petanggung yopan gunjing itu bahaya besar ya kan lalu eh, apa namanya kita terhasut, itu kan kita jadi ngerti jadi bagaimana kita menghadapi teman-teman uh, gitu ya atau lingkungan yang seperti ini? Apakah saya nggak usah datang aja? Ya. Banyak kan ya. pertanyaan ya. gitu. Ya cabut gitu ya. <laughs> ya nggak gitu karena memang Allah kan menyuruh kita silaturahmi, hmm. ya kan? Justru dengan kita diam, kita senyum, kita kan nggak perlu menjawab juga kan? Ya, kan? Betul, kita dia kan dia cuma sesuai. cukup senyum, juga nggak apa-apa. Oh, gitu. Oh, gitu kan? Nggak ya, masalah. Iya, hanya, ya, hanya mendengarkan, juga nggak apa-apa. Selama hati kita tidak ya, terbakar. terbakar, ya, ya. kan? Hmm. Tidak melakukan sesuatu gitu. Nah, jadi, memang e, kalau ada seperti itu, kita harus gimana ya? Tetap aja kita jalankan aturan Tuhan silaturahmi, hmm. lalu kita memaklumi. Dan kita tebarkan memang ya kebaikan, senyum, senyum ibadah. Uh, udah, kita nggak perlu nasehatin karena mereka dari SD sampai SMA, kuliah mereka, mereka belajar <laughs> kok bahwa bergunjing ya, tuh nggak boleh. Ya, ya, ya. <laughs> jadi kita nggak perlu ngasih tahu ya, ya kan? Kita kasih tahu nah, man. Singgung mereka kita jadi iya, salah. Iya, orang jadi orang. kita juga harus tahu juga bahwa kalau kita memberitahu perilaku orang umumnya defense-nya keluar kalau aku bilang itu sama juga membangunkan harimau <tidur>, tidur ya biar aja kan kita nggak menanggung dosa dia yang penting kita tidak menyakiti dia, tidak meng, tidak juga menggunjingkan dia ya, ya kan ya. ya jadi itu memang eh, bukan trik ya kepahaman yang memudah membuat kita selalu bisa eh, taat pada perintah Allah, ya. sehingga kita bisa selalu dunia bahagia akhirat surga pahamannya banyak banget gitu iya ya, ya. mulai mengenal diri sejati mm -hmm. ya, atau menyadari iya, ya, ya, betul iya, ya. ya, betul Mereka. banget pastinya tuh, mm -hmm. kalau dulu kan masih ngomongin mm -hmm. gitu ya mbak mm -hmm gak sengaja ikutan hmm. itu aku gak mau, oh, okay. itu hmm. alasan. rasa <laughs> bisa ya. atau juga gini, jangan gunjing, jangan gunjing dosa, itu nggak perlu gak nah, perlu ya, karena iya, ya, kita jadi ini, kita jadi membuat orang lain terusik, sementara hmm. Rasulullah mengatakan seorang mukmin itu tidak ya, ada orang yang masalah terusik, terusik, terusik di, di, kita di kita. sekitarnya iya yang yang harus iya dari hmm. ya, ya. hal ini hmm. ya. yang penting rasakan saja betapa berbahayanya ya, ya, ya. dosa bergunjing ya kalau kita lihat dosa bergunjing bagaimana caranya supaya kita tertanam nancep eh, di sini betapa bahayanya ya, ya. bergunjing, bergunjing. Ya. setiap kita melihat orang sedang bergunjing rasakan kita sedang merasakan orang di akhirat kelak menangisi uh, pahalanya yang dibagikan kepada orang yang digunjingkannya. Itu ya. ya. Kita uh, hmm. mengambil dari fenomena orang lain. Uh -huh. Iya, kepahaman kita. kita. Ya, jadi kita. dengan begitu Buat kita... Takut, jadi nggak mau. Iya, jadi nggak mau. Jadi bukan gini. Jangan gunjing, jangan gunjing, bukan, bukan ya, gitu, ya, bukan, nah, gitu. Aku, <laughs> bukan gitu. begitu caranya, Jadi, tetapi kepahaman, kepahaman, kepahaman, itu. Lakukan, itu. Perenungan, ya. lakukan perenungan, lakukan perenungan sungguh-sungguh, sehingga mantap di sini dosa bergunjing lebih besar dari dosa membunuh terkonfirmasi apa kata Rasulullah itu. Ya, ya, ya. Kita harus kan harus nancep di kita sih ya. Iya, mm -hmm. mm -hmm. kondusif sekali untuk mm -hmm. melakukan. Yeah. Iya. Mm -hmm. Betul. Mereka. Karena mm. sekarang bergunjing aja udah bukan masalah offline aja ya, online pun itu <gulis> kan juga sama ya, Mbak. Iya, Iya <gulis> banyak orang ya, alasan mbak, orang <gulis> untuk <gulis> bergunjing ya. Karena ya. kenal, kan mm -hmm. gitu mm -hmm. ya. Mm -hmm. mm -hmm. Tetap aja ya, Mbak, ya. ada Ya karena itu mbak, mbak. nggak. Nggak membuat kita benjol-benjol, luka-luka kelihatan gitu, banyak bonyak jadi santai rata -rata. aja, benjol -benjol aja begitu, padahal banyak sekali yang harus kita bayar hutang ini. Betul, ternyata berusaha bergunji, lebih kecang, ternyata dari pajak, lebih besar, hmm. ya ampun, ribet banget tadi, nggak kebayang ya, ngeri ilustrasi bayi mengatasi ayam bulunya terbang satu-satunya kebayaan itu yang diminta ayam berpuluh apalagi sekarang kan kadang-kadang bergunjingan dipakai untuk mencari uang uangnya dapet dosa bergunjingnya harus dibayar hutang-hutang itu banget Aduh. Jangan nah, no. <laughs> dong. Kita ini ya, kita harus kita pakur. bener kita hmm. pangi, kita pakur supaya penceng di sininya citanya. Jadi Amanda yeah. dan April ya. Yang benar-benar musik-musik -benar, 360 musik derajat yeah. gitu ya. Iya. Yeah. Yeah. kita enggak hmm. mau bergunjing, tapi hmm. kalau kita di dalam lingkungan yang masih bergunjing hmm ternyata tuh, tadi Mbak Inka udah ngasih tipsnya kan yeah. hmm, tips ya Mbak, tapi lebih yeah. ke proses perlindungan kita tanpa kurita yeah. baru biar kita mempunyai kepahaman untuk kita tidak melakukan utuh yeah. ya, nah, dan paham, termasuk paham iya, jadi kita kan kalau kita sholat, kita puasa, kita naik haji kan dapat pahala nah itu aja belum tentu diterima, belum tentu ada pahala lalu nah, ketika ya. bergunjing hmm. Kita sama saja sedang membagikan Pahala sholat kita Pahala puasa kita Pahala anek haji kita Yang susah payah ya, itu, itu susah. kita kumpulkan Nah kita bagikan atau Apakah kita rela? Nah, itu apa kita rela? Nah, segeralah melakukan perenungan Berbagai cara 1001 caranya silahkan Yang penting sadari Dosa Bergunjing, lebih besar dari dosa membunuh. Ah, terjawab, iya. rasa nyeriku pada saat nonton coba ini kayak tadi di awal itu. Hmm, gitu kan, ya benar sih mbak. Karena kan selama ini, berpikirnya kita minta maaf kepada yang kita sakitin aja. Iya. Gak kepikiran, mm -mm. minta maafnya sama mm -mm. orang. Mm -mm. Ya, ya. jadi bergunjing <gulun> bukan hal yang wajar ya? bukan bukan sama sekali bukan ternyata. bukan yang fun, bukan bukan untuk fun aduh kalau mm -hmm. sekarang kalau paham mm -hmm. ada apa dibalik bergunjing itu? pasti gak mau lagi zip mulut kita ya kak ini apapun uh, alasannya apapun, <gulun> ya Allah <aku> gak bisa apai iya terus, mari berenang Ya, mari kita pakur oke, so jadi, semoga yang wawasan yang kita bagi, di dengan kali ini, bisa membuat soulmate memahami dan merasakan bahwa ternyata dosa bergunjing, gibah, atau gosip itu lebih besar daripada dosa pembunuhan. Hmm. Hmm. Hmm. Ngeri banget, aku nunggu -nung ini, ngomongnya aja ngemeter ini. Nggak, nah, aku cuma ya. ngebayangin aku bertanggung jawab dengan ya. apa yang aku lakukan selama ya. ini. Ya. Eh, uh. nah, sebelum kita memikirkan, kita bertanggung jawab itu, kita mesti menginformasikan itu ada di mana aja. Yes, ya itu ada di Instagram, di Facebook, di TikTok, di Youtube pastinya Dan juga Spotify Jadi bagi soulmate sambil jalan pagi hmm. mungkin coba oh, ternyata ya Spotify-nya aja Menyetir Amin nupir Iya itu penting banget Aku yes. bener itu <laughs> Mengulang episode, episode <laughs> <güzel. budak. Yeah. laughs> Baiklah soulmate Kita pamit mundur dulu, dulu. Assalamualaikum <tik> Bye. Bye. Hai Soulmate Giveaway Mea akan diperpanjang loh sampai dengan akhir Februari ini Salah satu hadiahnya adalah buku bahan renungan kalbu Yang ditulis oleh Insinyur Permadi Ali Alibasya Yang juga merupakan pendiri dari Majelis Mutiara Tauhid Bandung Buku ini sangat dahsyat sebagai bahan renungan kalbu Dan dijamin loh kita akan mendapatkan banyak sekali pencerahan dan caranya gampang banget. Kalian hanya perlu untuk men-subscribe, like dan share semua akun sosial media Mia.